kalau buyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan maksudnya, bade matur, maksudnya, maksudnya sangat <tuk> gampang. <tuk> Ini dalam yang jenis kebakaran. Padahal belum sewa anak jenisnya, harus saya lepet. <tuk> Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh. Apa? <tuk> yang sopan itu, <tuk> kalau ada kebakaran, yang punya rumah baru minum, Karenain kamu bepergian, kalau mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan begini. Jadi sopan ada mauteknya, nggak sopan ya ada mauteknya. Sehingga dalam kitab kahiyat as yang dikarang oleh Yusuf al labi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalannya Umar roti awu an. Beliau mengenal Umar ditanya, Lakat kuntafat don kholid Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, saya ini berusaha lain jani Pawaboh, lakat khasi itu Finland. Kamu tidak tahu perasaan saya Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah Kamu tidak tahu perasaan saya Itu banyak mufassiru hadal ma'ayat yang menafsirkan gini Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya Dalam tegas juga ada dosanya Karena manusia tidak pernah sempurna saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang yang siapapun kalau insaf pasti faham pasti faham, bukan mungkin faham tapi pasti faham misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran itu punya larangan dengan orang gitu Pokoknya sering maksiat kemudian ada Pak D yang hildo, yang khalid, yang keras pasti ponakannya nggak pernah ke situ, ah. paling dimarahin dengan itu. yang satu, Pak D yang satu atau Pak Lee yang satu lain aja pacarnya diajak segitu ya nggak apa-apa Pak bahasane rangkul rangkulan di situ ya enggak apa, apa Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan ya enggak? Iya. Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena enggak pernah disewani akhirnya juga pembiaran, enggak pernah terbiar karena karena keras ini enggak pernah dia bisa menyentuh berproses menduina ponatnya. Natinjanya sama, sama-sama pembiaran, ya enggak? <tuh> Yang keras pembiaran karena enggak pernah sambung yang lunak, karena dianggap pelik pelik kan? jelas kan? jelas ya? begitu juga kondisi kita lebih yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa yang terlalu keras gak berproses tarbi tarbi ya gak ada Fafimah Rahmatim minah bu'ayin talahum walaupun tafaddan qalithal qalfilan fattu minah maka lewat pertemuan ini saya ingin ya, Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, nggak usah berlebihan Ya sudah, kita ikuti ulama-ulama dulu uh, dengan referensi-referensi dulu Jadi ini penting sekali Karena ayat tentang tegas tegasnya ada, ayat tentang lunaknya ada, semuanya harus proper Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur yang hadir mungkin sepuluh ribu Itu kiai itu punya pondok unggulan, saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit nanti saya pondok unggulan mohon diterima ya gue siap ya. terus saya bilang begini pondok unggulan itu ya baik, tapi yang masalah masa orang ngaji misalnya gini misalnya saya bikin pondok unggulan sesuai yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz yang bayar 10 juta lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta lalu yang goblok goblok mau ngaji gimana om? harus hafal 10 juz makanya aneh, pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja yang sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar sudah punya pekerjaan gimana <guluh> mana nyari kerja yang belum mana-mana saja Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu kampus-kampus juga, -kampus baik, karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini dokter tapi andekan semuanya belajar Islam lewat kampus masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu lalu bapak kalau belajar Islam gimana? <guluh> ini barokannya Kiai Kiai yang tidak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kalau tidak jelas lah pokoknya <tuk> tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan <tuk> coba kalau pendidikan Islamnya ada di kampus mau belajar saja harus kuliah dulu yang tua-tua nggak -tua bisa belajar coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan mau ngaji daftar dulu Silakan ke sekretariat sudah diselesaikan administrasinya <tuk> Maka bergembira kaya, kaya musuhnya yang tidak bersertifikasi Itu karena konsultan Islam sing on time <laughs> Setiap saat Ya itu barokan Apalagi santri-santri yang goblok oh, Itu barokahnya luar biasa <laughs> Betul Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya Kelihatannya goblok, ini manfaatnya luar biasa Cuma dia kagum sama saya Karena saya korban jadi konsultannya dia Dia itu di pedalaman Kalimantan Di tengah hutan Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut ilegal logging tapi dulu Ya dia nggak nyuri Karena perasaannya orang sana ya milik olayah dia ikut orang sana, terus singkat cerita Orangnya hanya kadang 20, terus tanya Dulu nggak ada HPG, saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan nggak? maka saya bilang menurut Fekih wajib, karena hanya 20, empat 40, tapi kalau ini Duhur ya enggak apa-apa kata saya Enggak, kalau udah jauh Duhur enggak mau Jumat-Jumat kok dhuburan gitu <laughs> Masyarakatnya ya lucu Oh ya enggak apa-apa Jumatan Tak carikan madhab kata saya Saya kan kebetulan ya mengkaji al Ahmad Ibu Larba uh, Singkat cerita begini, nantijanya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor Itu dakwah kemudian Nyun Sewu dengan tanda kutip mendapat honot Sementara yang goblok kadang itu karena enggak ada tanah wakafnya tanahnya diwakafkan punya uang diberikan intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid kadang yang pintar mendapat bisaroh dari wangkas masjid <tuk> <tuk> artinya bo, interpeksi saja meskipun itu halal soalnya meskipun itu halal tapi kita interpeksi ini pentingnya selalu kita berdoa rubaanahuulamna anhusana walamtafinana lo pernah nggak saya disuani orang juara mtk terus mendapat umroh dia bangganya bukan men saya ini Kiai ya, sering ada yang suami saya bilang gini kamu umroh saya senang, bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Qur'an tapi kamu juga harus sen, harus hormat sama kiai kiai itu mulang Qur'an puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah <tuh> gitu. <tuh> coba, hafal Qur'an kemudian lanyak dan dapat hadiah umroh itu kan cara bahasa agamanya, manfaat manfaatuhu maksukroh, manfaat umroh itu kan hanya untuk dia tapi kiai yang mulang di musola musola ngajar sepuluh tahun berapa ratus orang yang bisa baca Qur'an karena dia, tidak ada yang ngasih hadiah umroh, kira-kira faldoilnya il, faldo keutamanya indah wah, utama mana juga. ini minterkan orang banyak tanpa hadiah ini pinter jajah kan, lewat lomba lagi dapat umroh tentu kita tidak mengharamkan itu kita respekkan masalah tapi kalau kumau luhur salah lawan, karena kalau kumau luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah menga jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk si ya supaya anak-anak semangat menghafalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang gak jelas tadi, yang muridnya kadang tiga, kadang dua, tak tanya. ya yang ngaji berapa? Sepuluh, nah, yang datang dua ya biasa gini, ke kadang dua, kadang satu. Ya seperti di sini di perantauan, jamaahnya masih tidak istiqomah, tak jamin itu. <laughs> Jadi tidak usah saya tanyakan terus sudah pasti jadi jamaah itu nomor dua, nunggu pas nganggur liburan kan gitu <laughs> <laughs> jadi saya mohon uh, beragama itu giniatin sholikvah uh, ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang tadi sementing hakku itu berulang bin salim makanya kata, kata Allah Zaman itu illa atau atawah biqal salim yang selamat Di hari mahsad itu hanya satu Orang yang suan Allah biqal salim dengan hati yang selamat Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insok Ya melihat yang bunuh dia biasa, tidak bunuh dia biasa Itu masalah khilafiyah biasa Dulu itu imam abu Hanifah tidak pernah bunuh Jadi tidak bunuh itu bukan Madrasah Muhammadiyah Matlamiyah abu khalifah Muhammadiyah Muhammad, tidak mujtahid juga tidak mujtahid yang punut juga bukan madhab bahasim, madhabnya imam. Itu dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau jumatan di masjid Abu Hanifah ya nggak punut. Ketika ditanya lima dalam takbir, wakat kultab disundianti. Kenapa kamu tidak punut? Padahal kamu berpendapat punut kusun. Jawabnya Imam Syafi'i, ada benar ada imam Saya sungkan sama imam. Padahal Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali, karena apa ya? Karena mereka pandangannya lupa. apa? Pandangannya Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang ingin saya hamil di luar nikah Kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah aku tertawa, awas kalau tertawa Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang mehamili Itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang, baguslah kan kaget ulama yang garis keras bilang-bilang diracem atau dipukulin kek oh, <laughs> kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang yang ini ada di kitab izanku bro kalau kalian percaya lihat di kitab izkila fulaimah karena cara berpikir sederhana terus dia punya riwayat dari rasulullah saw yang momentari seperti itu jawabannya begini Qod khoroja min sifahin ila nikahin saya ulang lagi Qod min sifahin ila nikahin berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi neka misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya neka malamnya lagi kan sudah artinya apa? dia keluar dari tradisi sifah sekarang ke tradisi neka artinya melihatnya masa depan saja, ada usah lihat masa benak. Jadi ulama ya ringan saja, ya ada ulama yang tetap marah. Susah opo sih langsung kawin dhisik-dhisik ngapain baru setelah itu kawin Ya bagus supaya jadi apa, apa? ya supaya jadi pelajaran. Ya ya monggo saja yang tetap keras supaya apa? tanfir kalau dalam bahasa Arab, tanfir, taksne atau takbih apa? memperburuk apa? memperburukan yang memang buruk tapi yang ini juga bagus, sudah kadung ya sudah sekarang dia mau tobat ya Komentarnya saja, kot koro jamin sifahin hilang <tuh> ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya uh, ada satu dua pertanyaan dua saja loh, saya capek ini karena <tuh> yang belas pertanyaan, jangan keluhan saya ulang lagi pertanyaan, jangan keluhan terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan tadi yuriduwa bikumul yusroh wala yuridu bikumul dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak kata Rasulullah Innama ladi, kasrotu masa dulu orang rusak itu karena banyak <tuk> banyak tanya <tuk> <tuk> karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung karena apa ya? orang tanya itu tadi mengkritisi perintah sama tahu kenapa malaikat dimarahin Allah gara-gara apa? tanya Ma, ya ta ceritanya sedikit ya Allah akan memaklumatkan ke alam langit ini jahilun fil arti khalifah saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil arti malaikat langsung tanya apa? kalau ataji alu fiha may yusidu yang benar saja ya Allah tolong dievaluasi <laughs> manusia itu kan potensi yang rusak yusidu itu fil mudora berarti mustabal darah terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak dimah, dan berpotensi mengalirkan darah Betul hanya tanya tapi artinya kan gini. Ya Allah, kali ini kayak enggak pas keputusan koin Qol Deva. Makanya Allah marah Qola oh, ini a'lamu menang. <tempar> Karena tanya ini, makanya syaratnya nabi itu harus umi. nggak boleh intelektual jadi nabi. Bahaya itu, Misalnya intelektual jadi nabi, Kok ketemu malaikat di gua kira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja <serasuk> <gir> jadi repot <aja. serasuk> <gir> karena semua disoal secara inflek tuh